Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Dan ini... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita bertemu lagi di video yang sangat menarik, pastinya. Karena... Di video kali ini, saya sangat berterima kasih kepada semua subscriber saya, semua penonton saya yang selalu mensupport video ini. Yang pastinya, saya akan doakan kalian semua, kalian baik-baik saja. Yang pastinya, sehat terus karena dukungan kalianlah. Saya semangat, semangat, dan semangat terus untuk membuat konten. Dan sebagai ucapan terima kasih, saya maka dari itu, saya. Selalu adakan giveaway agar kalian semua subscriber saya semangat juga untuk menonton video-video saya yang pastinya support terus berikan komentar kalian yang positif, berikan masukan, berikan saran agar saya lebih baik lagi untuk kedepannya, untuk mengembangkan channel YouTube saya ini. Ya sekali lagi terima kasih. Oke, okay. barusan saya baca semua komentar-komentar dari teman-teman saya yang selalu update video-video saya tadi siang saya baru saja buat di fitur komunitas youtube saya dan ternyata sangat menarik pendapat-pendapat teman-teman semua karena di giveaway sebelumnya yaitu giveaway 20 juta akibat lama tembusnya 1000 like dan 1000 komentar dan banyak yang tidak setuju di video tersebut. Padahal, niat saya di situ hanya untuk berbagi. Emang sih, sangat lama untuk menembuskan seribu like dan seribu komentar. Tapi, kalau menurut saya sih, pasti bisa. Pastinya, kalian doakan saja. Semangat terus untuk menonton video-video saya. Tapi, demi kalian semua, saya pikirin lagi. Saya pikirkan baik-baik. Dan saya akan turuti permintaan kalian, terima kasih. Dan saya dapat ide barusan, saya akan giveaway biarlah hadiahnya ini tidak terlalu besar, biarlah kecil yang penting, kalian cepat mendapatkan hadiahnya dan ya semoga berkahlah buat kalian semua, Amin. Dan saya juga saya terus ya kalian doakan saja agar saya selalu semangat buat konten dan mendapatkan rezeki yang banyak juga agar saya bisa berbagi buat kalian semua oke yang pastinya seperti yang saya omongin tadi saya akan giveaway satu juta untuk empat orang pemenang Satu juta untuk empat orang pemenang berarti per orang itu akan mendapatkan puluh ribu rupiah per orang untuk 4 orang pemenang jadi di disini persyaratannya sangat mudah mengapa saya bilang sangat mudah kalian cukup share video ini ke semua sosial media kalian yang pastinya facebook, instagram kalau kalian punya youtube kalian juga bisa share di youtube kalian ke semua sosial media kalian deh apa saja itu pastikan kalian tak saya Kalian bisa cek semua di sosial media saya. Di sana sudah tersedia link atau nama semua akun saya. Baik itu Facebook, Instagram, Youtube, dan yang lain, -lain TikTok. Dan kalian juga, saya ingatkan, kalian juga harus follow TikTok saya. Karena di sana juga sangat banyak video-video yang menarik. Yang bisa menghibur kalian pastinya. Kalian ikuti semua sosial media saya, karena saya akan selalu memberikan kejutan-kejutan yang menarik buat kalian yang pastinya selalu positif itu saja dan satu lagi jika kalian menonton video ini pastikan kalian meninggalkan komentar agar saya bisa mengetahui bahwa kalian telah datang ke channel youtube saya oke itu saja yang pastinya jangan lupa juga like video ini sekali lagi share video ini ke semua sosial media kalian baik itu Instagram, Facebook, YouTube dan yang lain-lain TikTok. Agar semua orang bisa mengikuti video ini dan share juga video-video sebelumnya agar mereka juga mengetahui channel YouTube ini karena channel YouTube ini sangat berguna buat kita semua. Dan channel YouTube ini saya buat juga untuk kita semua bukan untuk pribadi saya. Karena di channel YouTube ini saya akan selalu berbagi dan membantu teman-teman semua. Yang pastinya mari kita selalu berpikiran positif, selalu memberikan pendapat, saran, dan masukan, dan komentar-komentar yang positif, agar kita juga tetap berpikiran yang sehat. Ya, begitu saja. Dan dan seperti janji saya tadi, saya akan giveaway 1 juta rupiah untuk 4 orang pemenang. Yang masing-masingnya itu akan mendapatkan Rp 250.000 per orang, dan di sini saya akan berikan 1 juta rupiah untuk 4 orang pemenang. Yang pastinya, saya akan undi ini sebelum tanggal 17 Agustus, yang pastinya tanggal 16 Agustus. Ingat, tepatnya tanggal 16 Agustus malam, sebelum tanggal 17 Agustus saya akan umumkan di IG story saya, siapakah pemenangnya. Dan saya akan ambil dari sini 1 juta rupiah untuk kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini satu juta rupiah untuk empat orang pemenang. Kalian ingat 1 juta rupiah untuk orang pemenang Sesuai permintaan kalian barusan Saya akan turuti Yang penting kalian selalu setia menonton video-video saya Pastikan kalian sudah subscribe channel saya Share juga ke teman-teman kalian Kasih tau teman-teman kalian Bahwa channel ini adalah Channel kita bersama Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 juta rupiah ya Untuk 4 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan 250.000. Jadi buat kalian jangan bertemu lama-lama, ayo like video ini, berikan komentar yang paling positif, berikan juga saran dan masukan agar saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini ke depannya. Yang pastinya share ke semua sosial media kalian, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, YouTube kalian juga bisa ke semua deh. Saya tunggu dan jangan lupa juga setiap kalian share video ini, jangan pernah lupa cantumkan nama saya atau tag akun sosial media saya. Kalau itu Facebook, kalian tag saja Hendrian Saragi. Jika di Instagram, kalian follow terlebih dahulu dan tag Instagram saya underscore Henry sgh. Dan YouTube saya pastinya Hendrian Saragi dan TikTok saya juga Hendrian Saragi. Semua akun sosial media saya namanya sama jadi tidak susah, nggak perlu kalian mikir lama-lama. Cukup kalian tag Hendrian Saragi, maka saya akan Melihat video yang kalian share Oke itu saja Dan berikan komentar di video ini Apa motivasi kalian mengikuti channel youtube saya Dan apa saran kalian agar saya lebih berkembang lagi Agar saya bisa membangun channel ini ke depannya Lebih semangat lagi Lebih berkembang lagi pastinya Lebih positif lagi Berikan saran di bawah ini Oke itu saja Selamat berjuang buat teman-temanku semua Video ini hanya untuk berbagi Dan tidak ada unsur menyombongkan diri Ataupun menonjolkan diri saya Atau ibarat dalam kata agamanya Ria, mohon maaf saya tidak ada berpikiran seperti itu Saya hanya ingin berbagi kepada kalian semua Yang pastinya untuk membantu teman-teman saya Yang kesulitan di saat PPKM ini yang dimana PPKM ini telah diperpanjang lagi yang kemarin diumumkan sampai tanggal 9 dan ini diperpanjang lagi kita nggak tahu PPKM ini sampai kapan dan COVID-19 ini kapan berakhirnya kita nggak tahu maka dari itu doakan terus saya agar sehat terus agar semangat terus dan pekerjaan saya juga di luar mendapatkan rezeki yang berlimpah agar saya bisa berbagi terus buat kalian semua Oke itu saja Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Pastinya jangan lupa Like video ini, komen dan share Ke sosial media kalian semuanya Dan ajak juga teman-teman kalian, saudara kalian Sahabat kalian, orang terdekat kalian Lingkungan kalian, tetangga kalian Siapapun itu, mari ajak Kita bergabung di sini Agar kita bisa saling berbagi Walaupun sedikit Yang penting kita sama-sama Mendapatkan hikmah dan berkah Dan itu saja Terima kasih kalian suruh manutra ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan bagi kalian semua, dan selamat dunia akhirat itu saja, saya mohon undur diri, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, kita bertemu lagi di video selanjutnya, saya Hendrian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.